Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ibnu Sina Padang. Jumpa lagi bersama saya Dr. Atikan Nurul Ilmi dalam acara Hospital Podcast, sebuah program kesehatan rutin dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang yang akan membahas seputar kesehatan karena kesehatan Anda prioritas kami. Sahabat Ibnu Sina Padang, pagi ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik seputar mengenal lebih jauh metode ERAX. Nah untuk topik pagi ini, kita sudah kedatangan dua orang narasumber yang luar biasa Dokter spesialis dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang Ada dokter Yola Khairanisya, spesialis obstetri dan ginekologi Selamat, Selamat pagi, pagi dok pagi. Dan juga ada dokter Rahmat Trihendro, spesialis anestesi Pagi dok Gimana nih dokter Yola sama dokter Rahmat pagi ini? Sehat, Sehat ya dok ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehat. Kita mau terima kasih dulu nih dok udah nyempetin waktu main ke podcast kita Pasti sama oh, Ibnu iya. Sina di rumah Begitu senang bisa bertemu dengan dokter pagi ini <laughs> ya. Dok, kita pagi ini mau diskusi santai nih dok Mengenai metode Erex Karena di luar sana nih dok Banyak banget dok. lagi booming kan dok Bahas tentang Erex uh, metode nih dalam persalinan Nah jadi kita pingin nih dok uh, Sahabat ibu Sina di rumah pingin tahu lebih jauh Apa sih dok itu metode Erex? Mungkin dari dokter Yola dulu nih dok. Uh, jadi, metode ERAS itu ya, kepanjangannya mungkin enhanced recovery after cesarean section. Hmm. Jadi, artinya kita maunya setelah uh, pasca operasi, khususnya di kita bahas mungkin tentang seksa sesar, uh, hmm. atau operasi pasca melahirkan, yang biasanya mungkin ibu-ibunya komplain dengan kembung pasca melahirkan, nyeri hmm. yang sangat pasca melahirkan, bahkan sulit berjalan pasca melahirkan. Nah, dengan metode ERAX ini, semua keluhan-keluhan itu akan dapat kita minimalisir. Sebenarnya metode operasi sama aja ya Dokter Tika ya. Yang berbeda mungkin cara biusnya ya, bukan cara biusnya lebih ke obat mungkin nanti Dokter Ahmad bisa menjelaskan gimana metode ERAX ini bisa mengoptimalkan pasca operasinya agar ibunya langsung dapat mobilisasi yang bagus gitu. Dokter hmm. Tika. Jadi uh, hasil pasca operasinya jadi lebih baik, baik. ya dok ya. Mm -mm, uh, untuk mobilisasi sebenarnya. Mobilisasi. Lebih, uh, terdekat, okay. terdekat. Hmm. lebih ke mobilisasi, mobilisasi yang lebih cepat dibanding iya, metode ibu yang, yang lebih nyaman selama proses operasi gitu. Oke. Okay. Ibu lebih nyaman. Kemudian uh, pasca operasi lebih cepat untuk mobilisasi. Nah itu tadi dari dokter Yola. Untuk dari dokter Ahmad nih dok. Bagaimana nih dok yang kata dokter Yola tadi di sini ada perbedaan dari segi teknik uh, pembiusan atau mungkin obat-obatnya gimana itu dok? Ya, uh, mungkin menambahkan dari Dokter Yola. Hmm. Uh, pertama sekali, uh, di rumah sakit kita sudah melakukan metode eraksinya dokter Yola. Yeah, ya? Huh. <tid <tid <tid lah, ya, dok, ya, sudah kita lakukan. Mungkin hampir satu tahun ya, yeah. hampir satu tahun sudah kita lakukan. Itu yang hmm. mungkin bisa teman-teman semua ketahui ya. Uh, mungkin menambahkan tadi yang dari Dokter Yola. Uh, sebenarnya enhance, berarti kan kita tingkatkan semuanya hmm. e, bukan berarti yang sama ini tidak bagus maksudnya dengan ERAX itu kita perbagus sesuatu yang sudah bagus selama ini iya. ya, e, Ya, dari itu mulai dari hasilnya hmm. seperti yang tadi katanya bilang e, mobilisasi pasien jadi bagus, pasien hmm. tidak nyeri tidak ada mual muntah hmm. pasien cepat lepas kateter, cepat e, bisa duduk, belajar berjalan ya, dengan mobilisasi yang cepat juga akan mengurangi risiko infeksi setelah operasi hmm. atau komplikasi-komplikasi penyakit ya jadi length of stay, lama dirawat pasien juga lebih cepat ya jadi cepat pasien ya, tidak ya. perlu dirawat lama hmm. jadi bisa cepat pulang dengan mobilisasi yang cepat seperti yang tadi ya mungkin dari segi pembiusannya dari kami dari dokter anestesi hmm. ya mengupayakan seperti yang tadi dari garis bawahnya, enhanced hmm. berarti meningkat ya berarti harus pasien itu lebih jadi suatu, untuk kita mendapatkan hasil yang lebih hmm. kita melakukan suatu upaya yang lebih juga ya mulai itu pasien untuk itu lebih ya, <coughs> ya. Sebenarnya juga harus uh, sama dari banyak pihak ya, ya untuk Erex ini, tidak hanya dari dokter Objin, hmm. dokter anestesinya, tapi juga dari uh, bagian gizi juga, bagi dari teman-teman di uh, ruang rawat, semuanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena uh, untuk pasien dipersiapkan erax ini, hmm. pasien itu uh, pertama kan dipuasakan, dipuasakan 6 ya. jam dari makan padat. Kemudian pasien itu dua jam sebelumnya uh -huh. boleh uh, asupan cair dengan tinggi kalori. Uh -huh. Nah itu kan kita kerjasama ya dengan uh -huh. bagian gizi, dengan nutrisionis, bagaimana mempersiapkan sesuatu yang cairan yang clear water tapi uh -huh. dengan kalori tinggi ya, mungkin orang gizi juga ini ya uh -huh. kerjasama lagi. Jadi disiapkan dulu nih ya. semuanya uh -huh. harus dulu. Ya. Kemudian dari uh, teman-teman sejawat kita di perawat di ruangan juga tidak kita bisa kita lepaskan karena mereka juga nanti akan E, mengedukasi pasien selain dari dokter ya dari dokter anestesi dan dokter kandungannya juga perawat itu akan e, menjelaskan, bikin pasien nyaman, ya, bikin pasien tenang ya karena kalau pasiennya juga cemas, e, tidak tenang, tidak mengerti bagaimana nanti e, proses erapsnya itu kalau tidak ada Berapa? kerjasama juga dari dokter dan pasiennya juga kemungkinan keberhasilan erapsnya juga berkurang ya, seperti itu dari segi pembiusannya obat anestesi yang kita pakai emang dosisnya kita kurangi dari segi anestesi lokalnya mm -hmm. terus kita tambah dengan adjuvan ya jadi anestesi lokalnya sedikit adjuvannya dilebihkan okay. supaya tercapai uh, tingkat uh, pemblokan supaya pasien tidak nyeri saat operasi. Okay. jadi ini informasi penting nih ya sahabat Ibnu Sina bahwa di Ibnu Sina Padang Metode Erex ini sudah dilaksanakan sudah hampir setahun ya dok ya? Ya, ya? Alhamdulillah ya dok ya, kita sudah ada fasilitas operasi dengan metode Erex. Dan sudah dilakukan langsung oleh Alina. nih di depan kita sudah ada dokter Yola dan dokter Ahmad. Boleh nih dok, uh, sharing dok, uh, untuk ibnu Sina sendiri, untuk metode Erex ini sudah berapa sering nih dok dilakukan? Apa memang semua metode sudah Erex atau masih kita bagi nih dok? itu ya berita hmm? gembiranya ya dokter Omi ya, iya, iya, dok. jadi untuk Rumah Sakit Imunisina sendiri itu hmm. untuk metode ERAS kita lakukan hampir kepada semua pasien. Jadi pasien oh. BPJS pun kita iya. lakukan metode ERAS. BPJS pun bisa BPJS ya? BPJS ya? pun hmm. dan tidak ada tambahan biaya dokter oh, uh, Jadi kita lakukan uh, metode ERAS hmm. hampir pada semua pasien kecuali mungkin pada beberapa pasien yang memang kontraindikasi untuk dilakukan metode ERAS, seperti okay. pada pasien asma yang memang kita tidak dapat lakukan uh, metode ERAS ini untuk tindakan hmm. uh, sesarnya dokter Omi jadi memang sudah kita lihat ya pada hmm. beberapa pasien yang sudah kita lakukan dalam satu tahun ini, yeah. uh, pasien itu yang pertama dia lebih nyaman, lebih nyaman. Uh, mual selama operasinya berkurang, mm. kemudian pasca ke operasi dia bisa langsung minum, mm. jadi pasien tidak kelaparan lagi, tidak haus lagi habis operasi ya, yeah. terus anggota geraknya atau kakinya langsung dapat dirasakan, pasien juga nggak pasang kateter lama-lama, pasien juga kita anjurkan 6 jam pasca pas operasi itu pasien sudah boleh jalan, dokter boleh jalan, kita ya, udah motivasi pasien itu untuk jalan, sehingga mm mengurangi kembung kejadian kembung pasca operasi, hmm. kejadian infeksi luka operasi, dan pasien lebih nyaman selama perawatan. Okay. Pasien pun uh, dengan metode ERAS ini sebenarnya kita bukan hanya dokter anestesi dan dokter uh, kebidanan saja sebenarnya hmm. dokter Omi yeah. untuk dokter anak pun mereka lebih nyaman karena Menurut saat ya. uh, uh, karena saat operasi kita lakukan IMD. Oh, ya, gitu, ah, jadi, itu inisiasi menyusui dini. Jadi, dengan metode eraks ini selama operasi, setelah bayi lahir, kemudian bayinya dilakukan uh, perawatan pasca lahir. Ya. Bayinya langsung dipertemukan dengan ibunya, dan jika mungkin, kan kita lakukan uh, proses menyusui selama uh, operasi. Jadi, kan ibunya lebih tenang juga ya, tenang langsung ya. ketemu sama bayinya. Ya, oh, menarik uh, banget, ya, Dok. Iya, jadi sebenarnya J banyak banget keuntungan Iya, jadi beneran meningkatkan kenyamanan pasien, nih ya, Dok. Ya, Erex ini dari pun memang lebih menguntungkan. Ya. Dan ternyata ini Sudah juga ditanggung BPJS, BPJS sepenuhnya. Ya, ya. Tidak, ada tidak ada biaya tambahan di luar itu. Atau. Menarik Atau. banget nih. Ya. <laughs> Cuman mungkin tadi dokter tarik mengenai kondisi-kondisi yang memang tidak boleh kita lakukan. Mm -mm. Nah apa nih dok? Mengkondisi khususnya yang enggak boleh banget nih kita lakukan ereks ini nih dokter nah kalau untuk uh, kebidanan kandungannya mm -hmm. sendiri mungkin pasien-pasien yang sangat emergensi mm -hmm. yang kita mm -hmm. tidak dapat lakukan persiapan untuk eraksinya ya dokter Emi, mm -hmm. misalnya pasien yang sudah perdarahan mm -hmm. atau pecah ketuban uh, dini atau mm -hmm. vet, uh, bayinya sudah enggak bagus yang kita lakukan operasi kurang dalam 30 menit mm -hmm. sehingga kita tidak dapat melakukan metode mungkin persiapan eraksinya itu mm -hmm. kemudian dari kebidana mungkin tidak dapat kita lakukan uh, metode eras untuk operasinya mm -hmm. tapi kalau untuk uh, anestesi, mungkin Dr. Ahmad bisa menjelaskan yeah. uh, kontraindikasi kenapa uh, ada beberapa pasien yang tidak bisa dilakukan metode erak. Okay. Hmm. Boleh mungkin Dr. Ahmad melanjutkan apa nih, Dok, kondisi yang memang tidak bisa nih pasien kita dapat metode erak ini, Dok? Hmm, menambahkan ya, yeah. yang pertama sekali, seperti yang dibilang Dr. Yola, pasien BPJS di kita bisa erak ya, yeah. yeah. yeah. yeah. jadi nggak ada istilahnya. Oh, karena BPJS pasiennya mm -hmm. tidak erak di Rumah Sakit di Padang ya? Mm -hmm. ya, ya. Iya, jadi yang menentukan uh, pasien saerak atau tidak erak itu emang disiplin ilmu ya, baik dari dokter Yola sebagai dokter kandungannya atau mm -hmm. saya sebagai dokter anestesinya, mm -hmm. ya. Pada prinsipnya kan semua pasien itu bisa di -erak, ya, sama kayak mobil. Pada prinsipnya semua mobil itu bisa berjalan. Mm -hmm. ya, Cuma kita lihat lagi di mobil, berjalannya bagaimana rodanya, apakah uh, goyang atau apa mm -hmm. ya, sama seperti pasien. Pada prinsipnya semua pasien itu bisa melakukan ya metode erak, mm -hmm. tapi ya. Mungkin pada pasien, ya seperti yang saya bilang tadi, kerjasama semua tim. Dari pasiennya juga. Pada pasien yang cemas terlalu tinggi, mm -hmm. itu pun bagi kami sebagai dokter anestesi, terliskan eh, untuk dilakukan teman Pertama karena obatnya minimal, perlu kerjasama pasien, pasiennya tenang, jadi kalau pasiennya emang gelisah atau tidak kooperatif, itu akan sulit. Karena nanti kalau di-switch dengan obat anestesi umum, hasil ERAFnya tidak optimal. Ya nampasinya pasti akan terkena opioid, akan ngantuk, akan susah ada mobilisasi setelah operasinya dirinya. ya. Yang kedua, pasien anemi, mm -hmm. ya. Pasien anemia itu pasti dia tidak optimal dari segi metabolismenya, nya jadi ininya jadi dia nanti setelah operasi pun tidak mm -hmm. akan optimal juga. Uh, yang kedua, <coughs> uh, mungkin operasi yang curiga ini ya, Dokter Rila ya. Iya. Mungkinan lama, oh. mungkinan ada oh, perlengketan yang oh, ini i. karena tadi kan kita mengandalkan obat anestesi yang minimal. Mm -hmm. Dengan adjuvan yang besar, adjuvan artinya obat tambahan obat ya, tambahan, ya nah, untuk ya. mendapatkan efek uh, anestesi itu cepat hilang sehingga pasien cepat mobilisasi. Oh, Jadi bisa. kalau kemungkinan operasinya lama, takutnya tidak tercover mm -hmm. dengan obat anestesi yang ada ya. Nah, nah, ada yang nah, ada. Nah, uh. Kemudian tadi yang kata dokteri mungkin kalau pada pasien asma, ke pasien asma mungkin pertimbangannya uh, kalau tidak terlalu optimal anestesinya uh, terlalu besar risikonya untuk kita switch ke anestesi umum, makanya itu kita pertimbangkan lagi nanti akan kita jelaskan ke pasien lagi. Okay. Oh, Ini okay. itu beberapa. Uh, indikasi yang bikin pasien tidak bisa dilakukan erak. Nah, ya, jadi bukan karena BPJS ya. Teman-teman <laughs> yeah, yeah. di rumah yang berpikir oh karena BPJS makanya tidak bisa di Kalau <laughs> suatu saat teman-teman ada yang ke ibnu sina tidak dilakukan erak itu murni pertimbangan secara medis, medis baik dari ya. dokter. Uh -huh objin atau terkandungannya, atau dari dokter anestesi-nya. Bukan karena BPJS. ya bisa jadi salah kaprah. Ya iya ya dok, penting banget ya ya, ya, ya. ya. Jadi ya. itu di bawahnya ya. Memang karena kondisi klinis nih, ya. Ya, uh, dok, sahabat ya. Ibn Sina di rumah tidak dilakukan eras. Tapi kita di sini akan mengoptimalkan untuk pakai ereks ya dok ya. ya. Selain kondisinya ya. memungkinkan. Ya. Hmm. Hmm. memungkinkan ya. hmm. Dok, ini ada nih dok pertanyaan titipan nih dari sahabat-sahabat Ibn Sina kita nih. Yang penasaran dok, katanya rasa nyerinya ini bisa berkurang banget ya dok ya, dengan metode ereks dibanding metode lama. Kalau boleh, bisa nggak dok kita... Alihkan ke angka-angka gitu dok Skala nyerinya gimana tuh dok Apa memang benar skala nyerinya berbeda nih dok Dengan metode rx dan yang sebelumnya Uh, jadi kalau untuk uh, skala nyeri, mm -hmm. sebenarnya untuk setiap orang ambang nyeri itu berbeda-beda ya, yeah. dokter ya mm -hmm. Ada orang yang dengan skala nyeri 5 mm -hmm. itu di orang lain tuh merasain skala nyerinya tujuh. Yeah. Apalagi yeah. untuk pasca operasi ya. Yeah. Pasca operasi itu sangat sebenarnya kita kan selama ini pun mm -hmm. kita kasih uh, analgetik anto, anti nyeri mm -hmm. pasca operasi. Jadi sebelum metode ERAX pun. Sebenarnya ada beberapa pasien yang masih merasa nyaman dan tidak yeah. merasakan terlalu nyeri pasca operasi. Bahkan mm -hmm. ada yang mobilisasinya cepat habis operasi 24 jam mereka udah bisa jalan. Mm -hmm. Ada beberapa pasien dengan obat yang sama, mm -hmm. metode yang sama, mm -hmm. dia masih merasakan nyeri sampai hari kedua dan hari ketiga. Mm -hmm. Jadi sebenarnya untuk faktor nyeri itu banyak faktornya ya. Cuma yeah. untuk eraks ini memang karena kita metode pembius obat dari biusnya itu ada yang berbeda ya, Dokter mm -hmm. Ormi. Yeah. Jadi memang untuk salah nyerinya itu dari beberapa pasien yang udah kita lihat mm -hmm. itu memang turun jadi memang, ada memang turun, ada perbedaan, nah ini tetap kembali lagi ke ambang nyerinya, ada yang hmm. merasakan nggak nyeri sama sekali Memang nggak oh, nyeri sama oh, sekali, adik iya. uh, pasien kontrol lagi ke saya kan, Bu, enak banget operasi kemarin nggak rasa sakit apa-apa Kalau ya, Kal operasi kayak gini dari awal saya mau 3-4 kali gitu kan, nah <laughs> Jadi, ada juga nih beberapa pasien yang udah mencoba metode erat iya, yang kedua iya. Dia metode ERAX yang pertama, dia merasakan nyerinya berkurang sedikit okay. dan ada yang merasakan Uh, mungkin karena berjalannya kita anjurkan 6 jam pasca operasi mm -hmm. dia masih merasakan sedikit nyeri mungkin masih merasakan komplain masih ada merasakan mm -hmm. nyeri cuma memang kalau berdasarkan teori dan literaturnya mm -hmm. seharusnya memang ambang nyerinya jauh berkurang ya, beda, ya, ya dokter ya, ya yeah. karena persiapan yang mm -hmm. kita berikan obat-obatan dan kenyamanan yang kita berikan kepada pasien gitu okay. mungkin ada tambahan dari dokter Ahmad iya gimana nih dok kalau dari segi anestesi kalau dari objek dokter ya udah bilang untuk skala nyeri tergantung ambang, tapi rata-rata memang berkurang ya dok ya. Kalau dari anestesi sendiri gimana nih dok nah, ya. uh, untuk mm, anak Kalau nyeri benar ya memang triola tadi kan subjektif ya. Yeah. Makanya skala pengukur nyeri pun mm. kita tanya kepada pasien ya skala 0 sampai 10 berapa nyerinya, mm. setiap orang beda-beda mm. ya. Uh, untuk menyiasati itu uh, makanya dari sebelum ada persiapan ya, dalam yeah. era itu ada persiapan sebelum operasi itu kita berikan uh, multimodal analgesi, analgetiknya yeah. ya Mulai dari juga dari emetic untuk mencoba uh, interoperatif oh, yeah. nausea no vomiting meeting atau no post postoperatif nausea no vomiting meeting Nah dari obat-obat mm -hmm. premedikasi, premedikasi pre utenitinya sebelum operasi ya, okay. kita kasih obat okay. seperti itu uh, jadi efek nyerinya setelah operasi minimal ya hmm. ditambah hmm. dengan uh, saat obat spinal anestesinya kita tambahkan ajufan hmm. seperti morfin atau mungkin saat setelah operasi kita kasih hmm. namanya yang tag block atau infiltrasi dengan obat anestesi lokal hmm. di luka operasi. Nah, itu akan memperpanjang efek dari obat anestesinya ya. Jadi sebenarnya pasien itu persepsi ya, nyeri itu ya. Jadi yeah. kalau saat dia satu kali merasa nyeri aja dia akan selalu akan berpikir itu nyeri. Ya makanya kita carikan obat e, analgesinya itu hmm. yang untuk spinalnya atau kita tambah infiltrasi itu yang kerjanya lama ya, seperti morfin itu kerjanya obatnya lumayan lama. Jadi dia akan e, merasa setelah operasi itu dia lama nyerinya bisa lama itu nanti kita tambahkan lagi dengan obat penghilang nyeri setelah operasi. Hmm. Ya jadi di saat obat ini akan habis masuk obat yang setelah operasi yang kita tambahkan. Untuk ininya, Jadi tidak ada periode pasien itu merasa nyeri Sebenarnya pasien itu dia akan cenderung merasa nyeri Itu kalau Dalam fase operasi itu hmm, Ada super. satu kali aja saat dia merasa nyeri Itu akan selalu berpikir nyeri okay. ya. Jadi beneran diminimalisir banget nih Dok dan sahabat Ibnu Sina di rumah Oke okay. sahabat Ibnu Sina ini menarik banget Jadi apalagi bagi bunda-bunda kita di rumah nih dok Alhamdulillah sekarang sudah ada metode Seiring berkembangnya waktu ya dok ya Metode eraks ini menjadi metode yang sangat nyaman Bagi bunda di rumah semuanya Mungkin satu pertanyaan terakhir, nih, Dok. Ya, menarik e, mengenai kasus nih. Ada nggak, Dok, yang menarik untuk metode eraks ini di Ibnu Sina yang e, bisa di-sharing sama sahabat kita di rumah, nih, Dok? Oh, jadi, kalau untuk kasus yang menarik, mm -hmm. sebenarnya uh, setiap kasus operasi itu menarik mm -hmm. ya, dokter Umi ya, menarik karena semua ya, dok operasi berbeda-beda. Ya. Ada Unik yang ya, ada perangkatannya, mm -hmm. ada yang lancar sekali operasinya, mm -hmm. ada yang pasiennya sangat kooperatif, mm -hmm. dan nyaman sebenarnya banyak ya di kita ya, sendiri. ada yang butuh tantangannya. Yeah. Kalau kita dari segi dokternya sendiri mm -hmm. ya, selalu menarik setiap operasi dokter Umi. Okay. Jadi, nggak ada yang sama yeah. operasi itu, kalau operasinya sama, mm -hmm. uh, indikasinya sama itu semua operasi itu berbeda. Pasien mm -hmm. aja beda, dokter Umi. Jadi, pasti berbeda yang menarik mungkin uh, yang saya senang itu dari respon pasiennya pasca jalankan hmm. dari uh, operasi eras ini. Hmm. Nah sekarang memang uh, antusias pasien ini untuk tahu hmm. setelah tahu metode eras ini dan meminta metode eras ini banyak. Ya, dokter ya. yang mm -hmm. lucunya mereka itu nggak tahu Erex itu apa, gitu <laughs> mereka paham, mau medek ya? normal, mm -hmm. tapi minta pakai Erex dong, gitu kan, aneh ya <laughs> yeah. nah itu mungkin lucu ya, jadi merek, uh, mungkin ini oh, podcast ini, ini podcast nah, kita jelaskan <laughs> ya, Erex itu wawanya. apa jadi sebenarnya metode operasinya sama aja, yang yeah. kita bedakan yang kita jelaskan tadi, dan mm -hmm. kalau Erex ya harus operasi, <laughs> ya dokter, enggak <Omi, laughs> mungkin lahiran normal ya, okay. mm -mm. jadi uh, mungkin itu, dan respon pasien yang paling menyenangkan, ya dia pas kami mm -hmm. menjalankan Erex itu memang enam jam mereka langsung jalan, mm -hmm. bahkan beda Esoknya mereka minta pulang. Di saat oh, harusnya kita belum bolehkan pulang, Dokter Romi. Sih, iya, atau iya, boleh dok. pulang aja, Dok. Gitu. <laughs> nah, Masuk itu yang paling ya? bikin kita happy ya. Berarti iya. arah kita berhasil ya sama Dokter, sama Titi ya. Oke. Oke. Kalau Dokter Ahmad sendiri gimana, Dok? apa sama nih sama Dokter Yola? Hmm, kalau bagi ada Dokter Anastasi, ya hmm. semuanya menarik tuh ya kalau lihat pasien hmm. kita puas ya. Setelah ya. operasi pasien bisa selamat, hmm. bisa uh, nyaman, hmm. ya, tidak ada nyeri. Kalau ternaisisi kan uh, sebisa mungkin karena hukumnya pasien nyeri ya okay. tidak boleh nyeri hmm. tidak boleh mau muntah pasiennya setelah, setelah operasi ya itu bagi kalau bagi saya sendiri sebagai dokter anestesi itu yang paling menarik yeah. ya uh, ini ini dok yang bikin erak ini uh -huh. booming <laughs> banget berarti ya dok ya terjawab yeah. semua nih di podcast kita yeah. ya yeah. ini dengan adanya podcast ini uh -huh. um, jadi semua teman-teman ibu-ibu semua uh -huh. yang mau rencana operasi ya uh -huh. jadi tahu ya harapnya eh, seperti ini kelebihannya seperti ini ya kita uh -huh. lebih uh, Nyaman, lebih tidak mual, lebih tidak muntah yeah. ya. Jadi uh, ya jadi terbuka pikirannya mm -hmm. Jadi uh, jadi mau makin, melakukannya Makin nyaman Sampai nanti operasinya ya. Ya? Yeah. Oke okay. okay, sahabat Ibnu Sina di rumah Sebenarnya ini masih banyak banget nih dok Pertanyaan kita sama dokter Yola, sama dokter Ahmad Tapi memang karena keterbatasan waktu juga Sahabat Ibnu Sina Sekian dulu untuk diskusi kita dengan dokter Yola dan dokter Rahmat Terima kasih banyak ya dok ya udah mampir ke podcast kita Jangan bosan mampir lagi nih dok <tose> <tose> ya, Sampai Ibnu Sina semoga tercerahkan dengan topik hari ini Kita sudah bahas lebih jauh mengenai mata daerah Bersama pakarnya langsung Dokter spesialis objin dan anestesi dari rumah sakit islam Ibnu Sina Padang Sampai Ibnu Sina demikian untuk hospital podcast kita pada pagi ini kami juga mengajak sahabat Ibnu Sina untuk jangan lupa yuk mampir ke platform digital kita. Kita sudah sediakan ada link Instagram kita at PDg Kemudian kunjungi Youtube channel kita Ibnu Sina Padang. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Juga Bapak-Ibu semua bisa kunjungi website kita di www.ibnusinapadang.com Oke sahabat Ibnu Sina, saya Dr. Nurul Ilmi, Dr. Yola dan Dr. Ahmad, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap bersama kami karena kesehatan Anda adalah prioritas kami. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum <tuh>